Sebelumnya, cek dulu fakta nutrisi sirsak. Menurut United States Department of Agriculture, USDA, satu cup sirsak, setara dengan 225 gram, mengandung, kalori, 148, lemak, 0,7 gr, sodium, 31,5 MG karbohidrat, 37,9 gr, serat, 7,4 gr, gula, 30,5 gr, protein, 2,3 gr, vitamin C, 46,4 MG kalium, 626 MG sirsak mengandung hampir 38 gram karbohidrat per cangkirnya. Karbohidrat dalam sirsak berasal dari gula alami. Lalu, terdapat lebih dari 7 gram serat per porsi, sekitar seperempat dari asupan harian yang direkomendasikan. Indeks glikemik dan lemak sirsak pun tergolong rendah. Berikut beberapa manfaat sirsak untuk kecantikan kulit, mencerahkan kulit, kandungan antioksidan sirsak yang tinggi terutama vitamin C membantu produksi kolagen di dalam tubuh membantu menjaga elastisitas kulit dan mencerahkan kulit ungkap dokter Devia Irina Putri bantu mengatasi jerawat sirsak dipercaya bisa membantu mengatasi masalah jerawat kandungan antibakteri di dalam buah ini dapat mendukung generasi sel untuk merawat kulit berjerawat Anda bisa membuat masker dari buah sirsak siapkan dua sendok daging buah sirsak 2 sendok susu, 1 sendok gel vera, dan setengah jumput kunyit. Campurkan semua bahan dan aplikasikan di bagian yang berjerawat. Setelah itu, biarkan mengering dan cuci wajah sampai bersih. Namun, pastikan Anda sudah berkonsultasi ke dokter kulit sebelum mengaplikasikannya. Mencegah penyakit kulit, sesuai laporan yang diterbitkan oleh National Library of Medicine, Amerika Serikat, ekstrak daun sirsak dapat membantu mencegah papiloma kulit yaitu penyakit yang menyebabkan erupsi tumor pada kulit. Selain itu, beberapa studi mengatakan pasta sirsak dapat memberikan manfaat bagi rambut. Contohnya, mengatasi ketombe dan gatal-gatal, serta memperkuat rambut. Tetapi, dibutuhkan lebih banyak penelitian tentang ini.